Terus juga hujan akhirnya tumbas payung tapi jalan ya sekarang terpantau hujan jadi licin banget jalannya licin hujan ada oj sama <laughs> rasa banjir hmm, bocor anywhere Iya sih soalnya salah salah kan juga capnya gak besar menurut tio jangan kaget kalau ada air yang masih turun baik tutus bayang deh nih sama tutus sembahyang di dalam Saya ngambilnya ke bayong. Nah, aku mana sih? Puluh. Antar kali maghribnya <laughs> nih loh. <laughs> udoh eh assalamualaikum semuanya sekarang sudah ada di depan pintu rawdo ya tiket 3.7 tadi sempat ada pemain kari you know. cuman alhamdulillah dikasih dikasih jalan soalnya alhamdulillah ada tiket yang di share. Di boleh masuk ya jadi sampai di atas hijau saja terus tak cut off iya iya sejauh ini masih boleh maju jadi tak terus no Oke, okay, di sini ya. tuh jadi satu ambil rombongan. Oh, oh, oh. Itu tempat apa sih Taman surga Terus nanti Salat apa Makaf Rasulullah Iya yeah. Salat Satu lain Satu lain <susuk means> Dalam itu Ibadah apa salat apa aja salat dua rokaan Menyapa yo Kata ya Disuruh salam Sama menundukkan kepala sedikit Bukan sih Dalam Dalam Lek minta kurut doa Gak bobo rotakai karpet. Berpegangan, berpegangan. semba kaki kaki kaki ujung Selesai ngapain tadi Mbak? Eh jalan-jalan. Tadi di road itu nggak boleh ada kamera. Makanya koyok kekat. Nanti takutnya malah bungkle hilang kabel, tambah. Terus sampai ono itu nggak boleh ono kamera taking taking picture jadinya tempat sakral kan ya harus dijaga kesakralan maaf ya saya agak mm, agak pucet ini lari Perut ada kocong Soalnya aku cukup masuk angin Temen masuk angin Aku angin ke ruangnya Mas keren aku bisa nanti gunung Bauti lu mas keren Di belakang